Uskup Ino mendoakan, memberkati, dan meletakkan batu pertama untuk pembangunan masjid Nurul Janah di desa Nerong, Kepulauan. Bapa dan putra dan Rau kudus, Bapak berkatilah tempat ini. Semoga lewat meletakkan batu ini, bersaudara Muslim dapat membangun rumahmu di dunia ini, Sehingga menjadi tempat di mana engkau pernah berdiam di antara mereka. Semoga hanya kedamaian, kesejahteraan kedekatan dengan Allah yang mereka rasakan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.